Halo, mak bro, ketemu lagi di channelnya Simoni. Apa kabar kembali? Kita ketemu lagi di game SEAL Online, mak bro. Si online privat safe ini adalah updatean pertamanya, tapi gue pengen dulu sebelum bahas sana Gue ingin ngasih tahu buat teman-teman ada 17 persen lebih ya, aku bilang cukup tinggi untuk player ataupun pemain baru dan viewer baru gue juga. Di channel gue, makasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe. Ini gue sedikit bahas untuk kalian face. Dapat reputasi yang cukup cepat ya Di games ini nggak terlalu susah untuk dropannya dibikin standar dan default Antara ice crystal dengan blue blast Jadi itu dua uh, yang harus kalian cari di dari level 45 sampai level 63 ini Jadi kalian tinggal gampang aja langsung nukerin aja ke misi tinggi di kota Jait Dan ingat biar kalian nggak susah dan nunggu lama-lama kalian perhatikan detik di atas itu bro yang dekat dengan pink. kalian bisa cek aja di detik ke berapa dan yang gua tahu itu adalah detik ke 38 ya untuk uh, ice crystal dan blue glassnya di 48. Jadi fam kalian harus sampai 38.867 untuk menghabiskan misi tingkat tinggi. Gua ingatkan kembali buat teman-teman yang baru main, kalian harus sampai recruit selain punya keuntungan untuk dapat AK poin, juga kalian bisa untuk uh, apa namanya Untuk memakai pet yang di grade 5 Untuk getek eh, Nanti setelah recruit kalian akan gue kasih tahu juga Untuk mengambil quest 4 heroes Dan itu wajib mah bro Ini kita habiskan dulu Karena gue tinggal dikit lagi aja Tadi sebenarnya pengen saya kasih lihat Dari awal Tapi karena lupa Akhirnya saya potong aja yang pasti sih Kalian pasti paham lah ya Gampang banget dan kalian gak usah bingung nanti kalau ada apa-apa kalian tinggal join discord gua Jangan sombong-sombong nanti kalian boleh ngegabung dengan teman-teman yang lain yang ada di voice nya Dan sudah selesai gue udah jadi rekrut dan semoga kalian bisa ngikutinnya juga dengan mudah Dan ada salah satu fitur yang memang harus kalian punya juga untuk pakai Ini adalah draw viewer yang sangat penting sekali dari monsternya Karena memang ada beberapa map yang belum dibuka jadi ada barang yang dipindahkan untuk teman-teman yang nyari equip di level 100-an. Nah, ini juga lu tinggal scroll ke bawah untuk nyari eh, apa namanya? Dart ataupun Joker karena biasanya dimadelin saja ya, tapi di sini ada semua. Di semua kota ada setiap NPC dan cara pakainya juga gampang. Ini untuk drop viewersnya kalian bisa perhatikan apa yang kalian butuhkan dan di sini ada pink bird dan Faded wood nya ini itu adalah 50% dijualnya ke NPC. Jadi memang di sini uh, chegelnya nggak terlalu susah. Jadi kalian bisa jual cegelnya dengan cepat dengan harga yang sesuaikan ya. Dan kita ke kota Elim. Oke, kota Elim ini di update sekarang ada muncul satu NPC yang memang mungkin digemari oleh teman-teman yang sedang mencari barang-barang rare yang memang hanya ada di Golden Chest. Ini kalian bisa temuin NPC di tengah kota. Sebentar, gue masih ada kalau masalah koin ya untuk gue jajanin Golden Key. Ada beberapa barang yang sangat pengen gue punya adalah Yellow Ribbon Attack dan juga uh, mungkin gue pengen punya celana Med karena Mednya juga dikeluarkan HTBS-nya bro oke ada 25000 cuy. <laughs> eh lu tinggal usable ya nah, kalian cari aja golden chest ini hanya gua eh, apa contohin aja biar teman-teman yang baru nggak bingung ya dan di sini golden chestnya harganya 100.000 di NPC nya nah untuk saat ini sih eh, semoga gua beruntung ya masa cuma satu tuh bisa dapet yellow kayaknya nggak mungkin deh ya karena pasti rare banget Nah cara pakainya tinggal di klik aja langsung kena boxnya Tara Gua mah ui nggak apa, -apa lah, lumayan ya Semoga ada kecepatan geraknya 10 atau 12 ya Kecepatan gerak nggak tahu medsus ini sampai 12 sampai 15 Kalian tulis di komentar Kalau kalian tahu untuk OPT maksimal Untuk kecepatan geraknya dari MedPing ya bro Gua iden aja lah eh, eh salah ke kesini <laughs> Secas Oke okay. Uh Saka usah busuk loh dari zaman ke zaman busuk oke okay. masih ada lah 10 ribu lagi lah ya buat beli kalian boleh riset juga biar nggak malu-maluin ya nanti diintip orang boleh pakai Marco Mistek eh, satunya 10 ribu satu banding satu untuk eh, item cashnya nya yang bisa pakai juga sama seperti fungsinya yang tadi gua kasih lihat mirip buka golden chest juga diklik dan semoga identifikasi gua oke okay, karena udah gua lempar nih sepatu nih ya mitosnya harus dilempar dulu set ai ah dah besok gua palak uh, GM ini harus ganti ini sepatu oke okay, guys kita lanjutin lagi di sini eh, kalian jangan sampai blank pada saat udah recruit kalian lanjutin untuk ngambil foto di level 63 ini sebenarnya bisa kalian selesaikan semua ada eh, terlalu susah juga bosnya siduran itu cincai dan kalian jangan sampai lupa juga sebenarnya sih kalau levelnya udah 90 lo boleh cek di pengemis lu tanya es question ini untuk dapetin quest 7 dimensi ya nanti tapi eh, udah level 90 katanya Oke, kita lanjut dulu nih ke CDN. Di CDN ini adalah kepala uh, penjaga ya. Kepala penjaga yang memang semua episode 1 sampai episode 2 dia yang pegang, Bro. Oke, kita tinggal klik-klik satu-satu aja semua pilih terus masuk ke dalam chest. Nah, di sini kita akan nemuin juga beberapa NPC, tapi kita uh, yang paling penting sih sebenarnya apa namanya? Selain si Joan ini, dua-duanya juga penting sih tapi yang awal-awalan buat kalian sampai nganterin ke episode nya si 4 heroes ini uh, yang harus kalian kerjakan itu adalah questnya dari si Iris Iris itu cantik sebenarnya, tapi kenapa ya kok kaku gitu kayak penjaga perpustakaan cuy nah ini heroes wear a boat nah, ini kalian harus kerjakan dan nggak perlu banyak orang ya kalian sendiri aja di level 63 ini kalian pasti bisa kalian coba setor aja ke the hero M maksudnya itu the hero M ya ini pilihan yang kedua kemudian kalian bisa mendapatkan informasi tambahan dari dia diklik lagi kemudian ada foto yang harus kalian ambil ini fotonya belum jadi tanda tangannya ya ini dia cara untuk ngambil foto jadi untuk selanjutnya tuh gue yakin kalian pasti paham kalaupun nggak paham kalian tinggal cek di channel gua di searching aja karena gua pun bingung saking banyaknya ya untuk terus-terus ngulang untuk quest patiros ini Dan setiap server manapun juga sama Jadi semoga bisa kepake untuk semua teman-teman yang pecinta si Oke okay, guys Noon Pisan makasih banyak buat supportnya kalian Dan ada satu tambahan untuk gestur seperti ini Kalian tinggal garis miring gestur 2-3 gears gestur spasi 2-3 Dan untuk mematikannya kalian ketik kembali garis miring gestur no Kalian bisa coba eksperimen mana gestur yang paling kalian suka. Silahkan cek dan masukkan di kolom komentar gestur berapa yang paling keren bro. Dari 1 sampai 300 tahun Oke, okay, dadah bye-bye.